Saat ini semua mata tertuju pada Ukraina setelah Rusia melakukan invasi dan menduduki beberapa kota di Ukraina. Kejadian ini berdampak sangat besar bagi warga Ukraina, tidak terkecuali bintang The Citizens, Alexander Zinchenko. Ia pun tidak tinggal diam. Ia cukup gencar melancarkan protes pada Rusia di laman Instagramnya dan juga menghadiri protes yang dilakukan oleh warga Ukraina di Manchester. Pada interviewnya bersama BBC, ia berkata jika bukan karena keluarganya, ia akan berada di Ukraina untuk membantu rakyatnya. Sejujurnya jika bukan karena anak dan keluarga saya, saya akan berada di Ukraina sekarang. Saya terlahir seperti itu. Saya tahu mental dari masyarakat Ukraina. Mereka tidak akan pernah menyerah. Jika mereka harus mati demi negara, mereka akan mati. Pada laga City melawan Everton hari Minggu, 27 Februari. Sincenko Kota kuasa menahan air matanya ketika seluruh Stadion Goodison Park memberikan dukungannya pada Ukraina. Ia juga berpelukan dengan kompatriotnya yang bermain untuk The Tovis, Vitali Mikolenko saat melakukan pemanasan. Squad City di laga tersebut memakai kaos dengan tulisan No War sementara Squad Everton membawa bendera Ukraina. Mengejutkannya lagi, ini bukan perang pertama yang dirasakan oleh Shinchenko. Ketika ia remaja, ia terpaksa harus kabur ke Moskow dikarenakan adanya perang di wilayah Donbass, Ukraina. Lahir di Radomisil pada tanggal 15 Desember 1996. Shinchenko bergabung dengan Akademi Shakhtar di usia 13 tahun dan berkembang sangat pesat sebagai gelandang serang. Ia pun menjelma jadi kapten di tim Shakhtar U19. Dan tinggal menunggu waktu saja untuk dipromosikan ke tim utama Shakhtar. Yang berisikan pemain seperti Douglas Costa, Henrik Bekitarian, dan Kapten Manchester City saat ini, Fernandinho. Sayangnya ketika adanya perang di Donbas pada 2014, ibunya Irina memutuskan Sinchenko dan keluarganya harus pergi ke Rusia. Di Rusia, ia sempat bermain di tim amatir di Moskow dan bermain di jalanan. Walaupun ia sempat mengikuti trial di Rubin Kazan, perselisihan kontrak dengan Syaptar membuatnya tidak memiliki klub selama enam bulan. Ia pun sempat jatuh miskin dan harus berjuang demi membeli kebutuhan pokok seperti roti dan susu. Ia pun akhirnya pindah ke FC UFA di tahun 2015 dan bermain gemilang sebagai gelandang serang di tahun yang sama juga ia melakoni debutnya bersama timnas ukraina walaupun sempat ada kabar bahwa timnas rusia telah mencoba meyakinkannya untuk berganti warga negara tetapi sinchenko bersikeras bahwa dirinya hanya ingin mewakili tanah kelahirannya yaitu ukraina akhirnya pada 2016 city memboyongnya dengan bayaran sekitar 1,7 juta pound starling ia sempat dipinjamkan ke PSP selama musim dan akhirnya menembus tim utama City pada musim 2018-2019. Sinchenko menjadi figur penting untuk Manchester City musim lalu, ketika ia membantu City mencapai final Champions League untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, serta menjuarai Carabao Cup dan Premier League. Sepanjang karirnya di Man City, ia telah memenangkan 3 Premier League, 1 FA Cup dan 4 Carabao Cup. Di tengah masa-masa sulit ini, Sinchenko tetap masuk skuad Manchester City dan siap untuk bermain kapanpun. Pelatih City, Guardiola telah berbicara dengannya secara privat. Saya dan staff telah berbicara dengan Sinchenko. Ia memang khawatir, tetapi ia kuat dan dia siap untuk bermain. Ia menjadi kapten istimewa pada laga melawan Peterborough di FA Cup dan membantu timnya memenangi laga tersebut. Ia juga berada di Squad City pada Laga Derby Manchester dan menjadi starter di Laga melawan Sporting Lisbon Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Shinchenko dan seluruh warga Ukraina Dan berharap agar konflik Ukraina dan Rusia ini bisa cepat berakhir